Selamat datang di channel Ikebana Lucy. Saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo memakai ornamen namanya ini Midolino. Midolino ini saya belajar dari designer floral designer Hitomi Gilibo. Jadi kalau teman-teman mau tahu cara bikinnya, beliau ada YouTube-nya. Nanti akan saya taruh linknya di kolom. Yaitu ini Midolino itu adalah uh, rotan ya. Rotan yang dikasih aluminium wire lalu diguluk pakai benang wol. Ya. Hitomi itu idenya banyak sekali. Saya dia adalah salah satu favorit. Saya, saya banyak terinspirasi dari beliau. Saya sangat berterima kasih dengan beliau. Youtube- youtube-nya bagus sekali. Cara ngajarnya sangat jelas sekali. Jadi nanti teman-teman uh, bisa lihat dan belajar juga dari sana nanti saya akan juga bikin macam-macam ikebana memakai ornamen-ornamen yang diajarin ya. Jadi ini ornamennya ini saya taruh di kensan, ini ada kensannya. Warnanya saya sesuaikan dengan wadah saya. Nah, wadahnya ini memang wadah ikebana ikenobo ya. Wadah ini bisa kita pakai untuk jiuka, rangkaian sekarang, bisa juga ini untuk dan syokah ya bunga yang saya pakai adalah hari ini ya hydrangea ya hydrangeanya yang saya matchingkan warnanya dengan si benang wolnya dan si vase nya ya hydrangeanya saya taruh di sini hitomi itu desain floral designer bukan dari aliran Ikebana dia jadi aliran barat ya jadi Ide dia, saya akan pakai di Ikebana Saya akan pakai dua hydrangea di sini, dua tempat ya Seperti ini, warnanya mencing sekali Lalu saya akan pakai bunganya itu nanti bunga gerbera ya Seperti biasa, bunga gerberanya yang pendek saya taruh di dalam Lalu yang lebih panjang, saya akan taruh di depan Nah. Untuk kontrasnya, untuk aksennya Saya akan pakai gerbera lagi, tapi warnanya pink ya. Dia lebih besar, jadi saya akan taruh dia nyumpet-nyumpet aja Jadi supaya kelihatannya sedikit aja, pink-nya ya. nah, Sudah dapat ini, saya akan pakai daun Saya pakai daun aglonema Ad Daun aglonema-nya cakep sekali Pinggirnya warnanya pink Ya, ini saya sudah kasih kawat di sini. Saya akan pakai dua daun aglenema Supaya ada surface-nya juga. Saya akan taruh di belakang satu. Saya akan taruh di depan satu. Ya. Oke. Okay. Lalu, saya punya baby rose. Baby rose-nya saya akan taruh di belakang. Saya akan taruh di belakang, saya akan taruh dua tangkai aja baby rose-nya, warnanya di sini terang. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ya, yeah. jadi rotanya ini ada yang satu ke depan, ada yang satu di belakang, semedelino-nya. Si Oke, okay. ini sebetulnya sudah jadi. Karena di sini semua pemakai bahannya surface, uh, tidak ada lainnya, maka saya akan tambah bahan lain, yaitu iris. Nah, ini saya akan pakai. Dia melengkung, mengikuti lengkungan ya. Coba kita lihat, saya akan taruh di sini ya. Oke, okay. saya akan pakai dua. Di dalamnya ini sepotong, saya udah kasih kawat supaya gampang taruh di kensannya. Oke. Okay. Jadi, dia sekaligus sebagai dramanya, ya. Jadi, kita punya rangkaian itu luas sekali pergerakannya mengikuti bentuk dari si Medellino ini. Sehingga menjadi satu kesatuan yang harmonis, ya. Jadi, ada unitinya. Unitinya dari lengkungannya. Rangkaian ini unitinya didapat dari mana? Selain dari bentuk lengkungannya, dari warnanya juga, ya. Warnanya sangat serasi Mulai dari wadahnya Bunga dan ornamen. Jadi unity itu bisa didapat dari Warna, dari garis Dari bentuk juga bisa Pemulangan Oke Jadi saya kita punya rangkaian hari ini udah selesai Jika teman-teman suka dengan rangkaian saya Dengan channel saya Jangan lupa untuk di like Share dan di subscribe Terima kasih.